sezamanya yang paling depan paling sampai perempatan baik mas angkat di iki karugui kecendik terus terus baik ini tolong jamaah tadi tolong agak pikir mata tertuju tidak jangan sampai kena barang dengan Oh, my <laughs> God. Sampai <laughs> One, so one. yeah, one. Okay. <laughs> korang halu lupanguna tolong jalan kota dan